Baiklah berhasil baleslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada sebuah kabar spesial tentunya mengejutkan untuk kita semua Kemarin persahabat ya pastinya kita geram juga nih melihat banyak sekali kabar-kabar yang selalu menyudutkan persahabat Ya perhatikan di unggahan Ekerizky Bilar kemarin Di igas pribadinya mengunggah sebuah postingan kabar yang tidak mengenakan kembali yang tentunya diposting oleh akun Siti Zulaiha para sahabat ya di sini dengan kabar cuma Lesti doang yang rela begadang demi kasih asi, mak yang lain mah nyuruh bayinya ambil sendiri di kulkas Lesti kejurah rela begadang demi kasih anak asli suara.com lain today dan kita salpok dengan kalimat yang tentu dituliskan oleh kakak Bilar di postingan tersebut perasaan istri saya selama ini diam-diam aja Posting sosmed seperlunya, jarang diwawancara di media, jarang berkomentar apapun. Tapi kenapa selalu dapat judul yang tidak mengenakan, judul yang menggiring opini? Sayangnya banyak orang yang sok pintar, tapi begitu saja menelan bulat-bulat sebuah judul, sebuah kombinasi yang klop akun gosip dan media yang bikin judul mengirim opini demi tujuan engagement serta penikmat berita gosip yang siap menghujat tanpa mencari tahu dan tidak mau tahu kebenarannya tapi insya Allah ini menjadi penggugur dosa buat kami yang masih jauh dari kata sempurna sebagai manusia inilah persahabat ya kagak bilar mengunggah sebuah kalimat panjang mengenai banyak sekali kabar kabar yang tentu menggiring opini mengenai tentu keluarga besar persahabat ya postingan ini pun direpost kembali oleh akun hp Kentang Kota Sultan ada kalimat caption yang dituliskan cuma mau bilang setiap yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan tuh disimak perhatikan baik-baik persahabat -baik, ya setia yang dilakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban Mudah-mudahan kita semua sebagai warga Konoha selalu tentunya mengabarkan kabar baik-kabar bahagia seputar idola kesayangan kita. Di postingan ini pun tentu banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Ya, ini dari akun Kembang Ngai mengatakan di kolom komentar Sebenarnya yang menggiring hujatan itu komennya si Karena kalau baca judulnya biasa saja Kalian harus temukan si Biang Kerok ini Katanya tuh persahabat ya Mudah-mudahan saja Yang menghujat, yang selalu menyudutkan tidak dengan kita Mendapat orang persahabat ya Ke kabar berikutnya ada sebuah kabar spesial juga nih, tentunya dari kakak Rizky Bilar kemarin, tentunya bersahabat ya, tepatnya semalam sih, mengunggah sebuah video yang sangat luar biasa, vitamin buat warga Konoha. Kakak Bilar main piano bersahabat ya, tentunya Dide Alasti yang nyanyi, Masya Allah dari Alasti nyanyi diiringi piano oleh suami tercinta. Dan kita lihat ada sebuah kalimat, caption yang dituliskan oleh kakak Bilar, Bunda Les. Iya pinter, berasa kayak anaknya gua iseng-iseng cover lagu bunda lesti lentera, udah nonton full di YouTube atau platform pemusik katanya tuh bersabed ya. Hingga postingan tersebut pun mendapat komentar dari dedek Lesti Udah cocok jadi tukang orkes ke Rizky Billar, Katanya tuh aduh cute banget ya Masya Allah romantisnya Ayah bundanya Abang L mudah-mudahan saja Selalu bahagia dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Dan kita lihat juga ke momen berikutnya Masih ketika momen spesial Lesti kejurannya diiringi piano oleh kakak Billar Di momen ini tentunya keromantisan Kekyutan, kebahagiaan kita dapatkan dari idola kita ini Perhatikan bersahabat ya Wow, Masya Allah banget ya Langsung dipeluk aja nih Bunda Lestinya Saking sayang dan saking tentunya cintanya Bersahabat ya bangga pastinya Warga Konoha memiliki idol yang sangat luar biasa ini Mudah-mudahan kekompakan semakin solid Mendukung yang terbaik karya-karya idola kesayangan kita Berikutnya, para sahabat, kita mampir ke unggahan Ayah Kejora satu jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan foto, para sahabat, ya. Ini sepertinya lagi disuntik vitamin. Ada sebuah kalimat juga yang dituliskan oleh Ayah Kejora, bismillah, sehat, sehat, sehat, terima kasih ibu dokter, katanya tua, masya Allah banget, ya mudah-mudahan. Kedua orang tua, Leslar, diberikan kesehatan selalu. Amin. Dan sebelumnya juga, persahabat, ayah kejora mengunggah sebuah postingan. Ini tentang postingan momen kebersamaan dengan istri tercinta. Dan ada Rara, ya. Wow, Bici Rara akhirnya. Jengukin Abang L Masya Allah banget, bahagia sekali. Pastinya Masya Allah luar biasa. Abang El dijengukin oleh Bici Rara. Mudah-mudahan saja tentunya mereka diberikan kebahagiaan selalu. Amin dan untuk ke momen berikutnya ini ada momen spesial banget ya Wow kalau sudah bertemu pasnya gesernya Mas luas Allah luar biasa dide Lesti dan Rara selalu kompak dan selalu membuat kita ngakak ketawa bahagia dan kelakuannya sahabat ya hingga mendapat banyak komentar juga yang diberikan. Ya, Ali yang diriakun Fazira Alia mengatakan gemes banget lihat dua bocil ini ada-ada aja kelakuannya tuh Masya Allah banget ya pasti bangga dan bahagia selalu melihat kebersamaan dari Bunda Lesti dan Rara Lida Selanjutnya juga bersama kita lihat dari sebuah unggahan juga nih Selain Rara semalam juga dijunggungkan oleh dokter puspa nih Masya Allah bahagianya pasti kita semua mendapatkan tentunya dukungan dari orang-orang baik seperti Dokter Puspa yang selalu mendukung apapun tentunya Leslar sahabat Masya Allah tabarakallah mudah-mudahan Idolah kesayangan kita selalu banyak doa dan support Dari orang-orang yang tulus mencintai Lesti dan Rizki Bila Dan salah juga persahabat di postingan ini Kita ke hidung Abang El ya Masya Allah begitu mancungnya Pasti gemas banget ya para warga Konoha Masya Allah mudah-mudahan tumbuh dewasa Dengan sehat, cerdas Dan tentunya membanggakan kedua orang tua dan keluarga besar Berikutnya juga kita lihat ke momen yang sangat luar biasa ini diunggah oleh akun Askar Fotografi. Ini juga unggahan semalam yang sangat luar biasa momen acara Akika Abang El. Kebahagiaannya tentu menular banget sama kita ya saat melihat senyum dari Dede Alasti dan Kakak Bilar. Masya Allah pokoknya tahan henti mengucapkan kalimat Masya Allah dan selalu mendoakan yang terbaik untuk Dedek Alasti dan Kakak Rizky Bilar.